Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, bersama saya, e, Habib Cinta, e, saya ingin respon e, video Buya Syakur tentang e, bagaimana Allah SWT menyuruh manusia untuk berfikir menjelaskan tentang pentingnya berpikir dan agama adalah akal. Tanpa akal agama tidak berfungsi dengan benar. ya kita Coba kita lihat eh, cuplikan eh, videonya. Bukan Tuhan membiarkan orang berpikir tetapi malah justru Tuhan menyuruh kita untuk berpikir, bukan membiarkan, menyuruh kita berpikir. Ya, Tuhan menyuruh, loh. menyuruh manusia untuk berpikir. Berarti manusia yang tidak berpikir adalah manusia yang tidak taat pada Tuhan, manusia yang melawan Tuhan jadi berpikir itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan menyuruh manusia untuk berpikir. ya Kalau mau menurut pada Tuhan, ya kita mestinya harus berpikir. Al-Quran juga disuruh, Tadabur afala al am ala Ya, Al-Quran Alquran Memang bukan kitab atau buku logika, tapi berapa banyak ayat yang mengajak manusia untuk berpikir. Meskipun kata akal tidak ada dalam Al-Quran, disebut dalam bentuk kata benda, tapi Al-Quran selalu menggunakan dalam bentuk kata kerja aktif, tak kilun, yak kilun tafakarun, mereka berpikir, mereka berakal, mereka memberdayakan akalnya. Ini memberi sebuah pesan kuat bahwa inti agama adalah berpikir. Melalui proses berpikir itu pengetahuan akan berkembang. Akan tersingkap penelitian-peneliti, akan tersingkap penemuan-penemuan, akan terjadi penelitian-penelitian apakah kamu tidak memikirkan Al-Qur'an dipikirkan bukan dibaca ya berulang-ulang Tuhan menyerukan kita memanggil kita ya ulil absan ya inna fi dzalika la ayatal liqaum yatfakkarun alladziina yadzkurunallaha haqqa wa'du wa'ala junubihi yatfakkaruun ya Al-Qur'an mestinya bukan hanya dibaca tapi direnungkan, dipikirkan, dianalisa. Ya, ditelaah secara mendalam. Ya, kita melakukan sebuah syair akli, perjalanan rasional terhadap Al-Qur'an sehingga menemukan mutiara-mutiara, butiran-butiran hikmah dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebagian orang hanya puas membaca Al-Quran dan menganggap itu pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya itu tidak cukup. Al-Quran e, dibaca dan kemudian ditelaah, direnungkan, melakukan sebuah proses tadabur. Nah proses tadabur ini menggunakan akal. Jadi membaca Al-Quran dengan akal. Ini alangkah sempurnanya seorang membaca Al-Quran yang memperhatikan tilawahnya, dan sekaligus sebuah proses terdapur ya, pemberdayaan akal memahami ayat-ayat Al-Quran secara rasional. Nah, Allah SWT mengajak bicara orang-orang yang berakal karena hanya mereka yang bisa memahami pesan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang bodoh tidak akan pernah diajak dialog oleh Tuhan. Ya Tuhan ogah berbicara dengan orang-orang yang memarkir akalnya, menonaktifkan akalnya. Tuhan hanya menyambut, hanya berdialog dengan orang-orang yang memberdayakan akalnya berpikir bukan kebebasan tapi perintah Tuhan kita untuk berpikir jadi berpikir ini merupakan bukan hanya sekedar e, merasakan kebebasan untuk supaya bebas ya, tetapi e, apa namanya merupakan perintah Tuhan dan itu bersumber dari fitrah manusia manusia itu secara esensial adalah makhluk yang berpikir. Jadi kalau manusia berpikir, itu sejatinya dia menghormati dirinya sendiri. Paham terhadap apa namanya unsur asasi kemanusiaannya. Manusia sedang menghormati kemanusiaannya, maka manusia yang anti terhadap akal, manusia yang memusuhi akal dan tidak memberdayakan akalnya, adalah manusia sejatinya yang anti terhadap kemanusiaan manusia sedang melawan dan memusuhi dirinya sendiri karena hakikat manusia secara fitrah ya, secara fitri manusia itu adalah makhluk yang berfikir. ya mudah-mudahan apa namanya apa namanya video singkat ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita akan pentingnya berpikir, dan berbahagialah mereka yang berpikir secara rasional dan mengambil tindakan berdasarkan akal sehatnya. Berpikir sebelum bertindak adalah ciri orang yang beriman. Itu saja catatan kaki dari saya atas keterangan dan kajian. Uh, kiai puya chakro wassalamu